boy. Gua senang banget serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo WhatsApp guys balik lagi bersama gua Adi Sisutup di bocoran update terbaru game Free Fire Battle Slap. I need the drink bass straight from the time and I'm hating the slap <laughs> on, I'm around like the hate in the gas <laughs> Please stop talking that trash cause the vibes and the fun all the way to the back Tutups nih, bukan botol caplang Oke Pada kesempatan kali ini cuy gua mau share dan membahas info update terbaru Yang akan rilis di game Free Fire Mulai dari event bundle terbaru Rilisnya skin senjata spesial money Hash, Sampai dengan event gratis terbaru dan lain-lain Oke, yang pertama ada event hacker store crimson kriminal Jadi kemarin telah dikonfirmasi bahwa akan hadir event spin moco store di game Free Fire pada Lucky Royal Pada event ini kalian bisa mendapatkan banyak sekali varian hadiah Seperti set bundle, skin senjata, emote, skin glue wall, dan beberapa hadiah bonusan yang ada Sedangkan hadiah utama dari event ini adalah Crimson Criminal Bundle jika kalian beruntung kalian bisa mendapatkan set bandel ini hanya dengan 9 diamond saja wow. tapi jika kalian tidak beruntung nih Kalian membutuhkan sekitar 1245 diamond untuk bisa mendapatkan set bundle utama ini Tapi misalkan buat kalian yang belum memiliki hadiah atau skin-skin yang ada pada hadiah event ini Kalian sudah dipastikan untung banyak cuy Oh iya, sebelum lanjut di sini gue mau minta maaf ke kalian ya Jika ada suara-suara yang mengganggu atau gimana gitu kan karena di sini lagi hujan deras-derasnya cuy Jadi harap dimaklumin lah ya, ya. Yang kedua Ada info rilisnya emot rapper atau rap swag Jadi emot ini telah resmi akan rilis di game Free Fire pada tanggal 7 Desember besok Menurut info yang diberikan oleh salah satu GM Free Fire server Indo tentunya yakni Bang Rido Odiri laki-laki dengan brewok tipis dan rambut klimis bolehlah besok kasih event gratis dan cara mendapatkan emot ini tuh cukup mudah sekali cuy cukup dengan kalian melakukan top up kurang dari 200 Diamond kalian sudah bisa mendapatkan emote rapsweat ini dengan cuma-cuma atau gratis yang ketiga ada info perilisan skin terbaru dari senjata woodpecker dan Vector Special Event Money Hash. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai info ini Alangkah baiknya kita simak trailernya cuy Sekui Untuk bagaimana full tampilan dan statistik dari skin ini sudah pernah gue bahas di video sebelumnya ya cuy untuk di Free Fire server luar skin ini ada yang dirilis pada event Spin Escola Royal. Dan ada juga yang dirilis pada event LCDP Gacha. Dan untuk di Free Fire server Indo kemungkinan skin ini akan hadir pada event Escola Royal. Atau pada web event gacha berhadiah, skin senjata spesial event money has, tetapi tidak menutup kemungkinan skin dari senjata woodpecker dan vector ini rilis secara bersamaan pada event spin atau gacha. Yang keempat, ada info rilis kembalinya Evogan Shotgun M1014 Green Flame Draco di game Free Fire. Jadi, menurut info yang gue dapat dari salah satu website resmi Garena Free Fire Server Indo, menginfokan bahwa skin Evogan Shotgun M1014 Green Flame Draco resmi rilis lagi, yakni pada event Spin Vindad pada Lucky Royale. Buat kalian yang belum mempunyai atau kemarin itu belum sempat sepin buat dapetin Evogan M1014 Grim Flam Draco ini, nanti bisalah kalian sepin-sepin manja ya kan? Yang kelima ada bocoran hadiah pre-order Elite Pass Season 44 untuk bulan Januari Jadi untuk hadiah event pre-order Elite Pass Planet Rock atau tema alien ini adalah skin surfboard Untuk bagaimana tampilan dari skin ini kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Nama dari skin surfboard ini adalah robotic ship Terus untuk desain tampilannya boleh juga nih cuy yang dimana skin ini memiliki desain bentuk layaknya pesawat gitu Terus ditambah dengan efek kayak aura-aura berwarna biru dan nos atau turbo di bagian belakang Serta tambahan animasi hologram berbentuk kotak dan garis panjang di bagian depan dari skin ini Gimana? Tertarik melakukan pre-order Elite Pass Season 44 untuk bulan Januari ini nggak cuy? Oke, okay. mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tidak ketinggalan info update terbaru dari game Free Fire. Gua Adisi tutup sejauh dulu, sampai jumpa di info-info update terbaru dari Game Free Fire Battle Crown. Salam update, tolong aku. What's up?